Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya ya. Pastinya di channel Trending Just TV. Oke, langsung saja kita lanjut, kita akan membahas tentang yaitu, perkembangan terbaru ya. Tentang Gunung Dempo. Oke, ada hembusan gas di kawah status Gunung Dempo. Sumsel, naik jadi waspada. Status Gunung Dempo di Kota Pakar Alam. Sumatera Selatan yang sebelumnya normal kini naik level menjadi waspada. Peningkatan status ini terhitung Jumat 2022 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dengan nomor 5 lap atau garis miring GL 05 garis miring PKV garis miring 2022 dari hasil pengamatan visual Gunung Dembu ada kenaikan aktivitas hembusan gas dari kawah puncak Gunung Dembu serta kemunculan getaran tremor yang mengindikasikan adanya kenaikan fluida gas cairan batuan padat kedalaman lebih dangkal pengamatan yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai 6 Januari menunjukkan energi kempal frekuensi rendah meningkat sejak 3 Januari 2022 yang bersifat mendadak dan respon langsung ke permukaan Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Ansori mengatakan kawasan Gunung Merapi dimpu memutari tiga kabupaten kota, yakni Kota Bekar Alam, Lahat, dan Empat Lawang. Pemerintah setempat pun diminta untuk membuat rencana kontigensi untuk menyesuaikan kondisi lapangan seperti halnya jalur evakuasi dan titik pengungsian serta mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti tenda dan peralatan sanitasi atau membuat atau memperbarui rencana kontingensi yang sudah ada kata Ansori melalui keterangan tertulis Jumat tanggal 7 bulan 1 2022 Ansori pun mengimbau kepada masyarakat di kawasan kaki Gunung Dempo untuk tetap waspada dan memperhatikan informasi resmi dari pemerintah. Masyarakat jangan panik secara berlebihan, jangan percaya hoak. Informasi dan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Dempo dapat diakses melalui website magmaesdm.go.id atau aplikasi Android magma Indonesia atau dari pemerintah setempat ujarnya Selain itu jalur pendakian Gunung Tempo pun diminta untuk ditutup sementara waktu seiring terjadinya peningkatan aktivitas gunung yang memiliki ketinggian 3159 mdpl tersebut kepada masyarakat Sekitar radius terdekat Gunung Dempu untuk sementara harap selalu waspada dan hati-hati ungkapnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup telegram Kompas.com. News update. Caranya klik link tme DATI. Kemudian join atau harus install aplikasi telegram terlebih dulu di ponsel. Oke, okay. Ini adalah informasi dari sebuah artikel kompas.com ya teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.